bahwa jangan lupa JWP setiap hari jam 9 malam Tuh persahabat ya Sudah diinfokan kita tetap dukung Tetap support buat karya-karya Dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat ya, Alhamdulillah Kita mendapatkan vitamin siang hari ini Dari Lesti Kejora Langsung nih Di akun instagram pribadinya Dedek Lesti mengunggah foto terbaru persahabat Ya aduh makin cantik Makin menggemaskan aja persahabatnya penampilan tentunya Leslie kejora siang hari ini tentunya membuat kita semua para fans bahagia. Dalam postingan tersebut juga tentunya Dede Lesti menuliskan sebuah kalimat caption yang persahabat dikatakan terima kasih telah membersamai Dede set dress by Edilbrab Odot official tuh persahabat ya captionnya tentunya luar biasa banget banyak sekali pujian dan tentunya komentar dari fans ya di sini tentunya ada ketua Leslar pusat berkomentar yakni teh Fitri Karlina mengatakan Masya Allah sehat-sehat selalu gelis katanya ya ada juga komentar lain dari akun Instagram Lesti Bilar tim mengatakan dalam kolom komentar si cantik muncul juga Tuh Pak sahabat ya akhirnya yang kita tunggu-tunggu Vitamin langsung dari Lesti Kejoran muncul juga Pak sahabat ya siang hari ini Mudah-mudahan selalu kita doakan Buat idola kita ini mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, amin, ya robbal alamin Dan mudah-mudahan juga Pak sahabat ya hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin manja nih Lesti bareng Rizky Bilar Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.